namun, sebelumnya jangan lupa kalian mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, dan subscribe, serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru, terupdate, dan terhangat seputar Lesla Tentunya, baiklah para sahabat di dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya kita ke kabar pertama. Persahabat ya, tentunya kita semua pastinya belum bisa memenuhi dengan vlognya Abang Rizky Bilar yang kasih surprise untuk video LSD Persahabat ya ini ada momen spesial banget. Tentunya Lesi Kejora bisik-bisik nih kepada Bang Bilar ya. haduh cute banget. So sweet banget di Persahabat ya. Apalagi tentunya Rizky Bilar sangat romantis kepada Lesi Kejora yang memberikan kejutan spesial surprise tentunya untuk calon istrinya para sahabat ya, wow tentunya kita doakan saja, mudah-mudahan secepatnya mereka bisa melaksanakan acara pernikahan, amin ya robbal alamin dalam postingan tersebut juga para sahabat ya tentunya banyak sekali dibanjiri komentar ini salah satunya ada komentar dari akun mahmudah underscore Abdul samad yang berkomentar, so sweet dilapin dong, keringat sayangnya ya <laughs> Ya, bersabar. Ya, memang romantis banget melihat keromantisan dari Lesti dan Rizky bilang, "Membuat kita semua bahagia bersama." ya. mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky gila. Selanjutnya ini ada momen juga para sahabat, ya Ini adalah kabar terbaru vitamin bahagia buat kita Tentunya Lesti Kejora bakal memberikan kejutan vitamin lagi para sahabat, ya Ini ada di rumah dede Lesti apal banget ya Allah katanya ya Kayaknya ini akan ada kejutan spesial banget buat kita semua para fans Kita lihat aja nih tentunya Lesti Kejora sedang otw para sahabat, ya Mau kemana kita, eh Tangerang Selatan tuh persahabat ya Apakah tentunya akan ada sesuatu yang membuat kita penasaran persahabat, Tungguin saja, mudah-mudahan tentunya hari ini kita mendapatkan cidukan vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar Ada selanjutnya juga persahabat, unggahan dari polisi Leslar ya Kita lihat nih, ini momen spesial di vlognya Rizky Bilar yang mana tentunya Rizky Bilar menyampaikan bahwa kalau ada yang membuli Dedek Lesti, tentunya hadapin dulu nih. Rizky Bilar, pasabat ya, tentunya siap menjadi garda terdepan, kata Bang Bilar. Lawan aing dengan bahasa Sundanya nya persabat ya, tentunya lawan saya. Kalau ada yang membuli Dedek Lesti itu, persabat yang diingatkan. Jangan sampai membuli si cantik rezeki orang pasabat ya yang tentunya lawannya Rizky Bilar tuh siap tentunya menjadi garda terdepan sesudah banget persahabat ya perlindungan dari Abang Rizky Bilar kepada Leslie -ke Gerald luar biasa banget menunjukkan kasih sayang dan tentunya cinta yang tulus dari Abang Rizky Bilar persahabat ya kita semua merasa yakin bahwa Rizky Bilar tentunya sangat tulus dan bertanggung jawab untuk menjaga dedek Lesti Amin mudah-mudahan saja ya kita selalu mendoakan yang baik tentunya buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali dibanjiri komentar dan respon dari para fans yakni dari akun Instagram Hakaniati yang berkomentar disitu mengatakan Lesla lovers best pokok nama katanya ya. Ada juga komentar dari akun Instagram Fafa underscore di situ mengatakan dalam kolom komentar mana sini yang bully dedek lawan kita. Tuh persabatan ya. Les Lola Lover juga siap kalau ada yang bully dedek Lesti. Siap menjadi garda terdepan persahabat yang menemani Abang Bilar nih yang siap membela tentunya punya lasty future Ini tentunya bangga banget mudah-mudahan secepatnya kita mendapatkan kabar baik dan kabar bahagia dari idola kesayangan kita Selanjutnya nih persahabat kita mendapatkan kabar terbaru juga dari Papa Daniel ya Ini kita lihat aja wow tentunya Papa Daniel baru saja mengunggah postingan terbarunya di rumahnya persahabat Ya tentunya situ kayaknya sedang mau naik mobil ya Ini mobil kesayangan Abang Bilar si Kuning persahabat ya Apa mungkin kita mendapatkan vitamin bahagia hari ini apa mungkin keluarga Leslar atau keluarga Rizki Bilar akan otw para sahabat, ya Ketemu bareng keluarga Lesli Aduh, makin penasaran aja Makin dibuat traveling aja para sahabat, ya Mudah-mudahan tentunya kita mendapatkan kabar baik hari ini dari idola kesayangan kita Dalam postingan sebut juga tentunya Papa Daniel memusahkan sebuah kalimat caption Bisnu mengatakan isi captionnya sendiri ya guys Tuh, <tuh> Indonesia kesendiri aja nih, para yang banyak tanggapan juga. Dalam sinetron tersebut yakni dari akun Instagram Wiwin ini 29 situ mengatakan captionnya Bapak mau jalan-jalan pakai Ferrari Katanya ya Ada juga tentunya komentar dari akun Shiva di situ mengatakan Masya Allah Bapak sehat selalu Wow amin Selalu mendoakan yang baik para sahabat ya Untuk keluarga Lesler Mudah-mudahan hari ini juga kita mendapatkan Vitamin bahagia dari Lesti dan Rizky Milar Tunggu saja info dan kabar selanjutnya